Yuk cek cek cek cek banyak lagi bersama otong spin kali ini kita akan review game Get of Olympus ya guys, Cuma bisa Olympus masalahnya. <laughs> kita bawa modal di bawah seratus ribu, kita bawa modal sembilan saja. Semoga kita dapat profit profit manisnya. Kita main di pet seribu dua ratus saja, pa ya enaknya. ya. main tipis dulu aja ya. Kita coba manual dulu 10 kali ya slot Oh ya yang bertanya hari ini kita main di mana? Kita main di channel slot itu slot sensasional tergacor tersolid seantero jaga dunia akhirat. Di sini enggak cuma ada slot saja, di sini pun lengkap pokoknya ada bakarat tembok ikan dan lain-lain. Nomor togel pun ada loh, Langsung cus aja untuk linknya ada di pin comment. Jangan ragu jangan bimbang mainnya cuma di CNN Slotot. Back to the game. Ayus, uh, gelasnya jadiin dulu, Us. Gelas jadi petir dong, Us petir rongus enggak mau malas kayak tercuk uh, Aduh duduk duduk ususnya sebentar sebentar bosnya mungkin sedikit oleng dan petir pun tidak konek ampretos ini masih di 10 biasa ya guys uh, belum ada tanda-tanda mantap-mantap kita coba di double ceng dulu kita coba turbo 30 kita coba turbo dikabulu Oh ya guys tadi saya belum bermain kita cek RTP-RTP masih di angka 80 an iya ya langsung kan dapat spater itu guys pentingnya cek RTP semoga ada icu us kasih yang paham-paham kasih yang manis-manis jangan ragu jangan bimbang us kasih petir-petir terbaik mus birunya jadiin dong biru kurang turun Aduh lapas nih hijaunya jadiin dong aduh, enggak mau kali empat ponak lumayan ini gratisannya seluruh merahnya jadiin kurang dua merahnya enggak mau kurang satu merahnya kampret. hijau jadi enggak mau juga biru jadi ungu jadi hijau jadi kuning jadi kuningnya jadi Ungu boleh, eh, ungu merah boleh, nggak ya, mau kalian enam lumayan, tiga ribu eh, dua puluh ayo, kasih yang mantap mantap dong, us, masa cuma segini doang sih, us, tuh birunya, uh, ungu, atas ungu kasih petir dong, atas ungu kasih petir nggak mau merahnya jadi, atas merah hijau, aduh, nggak konek cuk, banjingan hijaunya harusnya pecah, seluruh. Anu masih, masih, masih belum ketemu yang mantap, mantap sepertinya, seluruh birunya konekin dong. Aduh, tamunya kecil banget, baru kali delapan. Sisa free spin tinggal dikit, anjir sekali. Hai, kasih yang manis-manis, anjir, mau dikasih tiga puluh tujuh ribu. Aduh, duh, duh, duh, masih sisa 30 puluh free spin. eh, tiga lagi. Kita coba di turbo dulu, lah ya. Guys kalau emang ini ada tanda-tanda mau ngasih scatter lagi kita coba naik get saja kita main berber -ber. di bet 2400 atau 4800 lah yang penting sebelum bermain selalu cek RTP gamenya biar kalian tahu gamenya lagi gacor atau enggak kemungkinan dapat JP bisa lebih gede makanya selalu pintar pintarlah bermain dan saya ingatkan lagi bermainlah dengan uang dingin jangan jadikan game ini sebagai mata pencarian jadikan hanya sebagai hiburan semata ya seluruh jangan lupa itu itu yang paling penting kalau pengen bermain-bermain lagi si slot tapi tetap utamakan BD ya. bawa modal tipis-tipis WD lumayan tiga kali tiga empat kali modal langsung cabut aja enggak usah diterusin jangan terlalu terbak terpancing nafsu nafsu birahi Udah cuma dikasihnya lagi segitu udah makanya jangan terlalu nafsu lah sis Aduh tiko dua tiga dua terus us. Ayo dong us kasih ya teman-teman us Aduh atas mahkota skater anjir kurang banyak hmm, aduh enggak konek anjir apakah kita coba naikkan enggak dulu dong kita coba 10 lagi ya 10 turbo lagi ingat 10 biasa 30 turbo terus 10 turbo lagi habis itu kita coba agak berberberberber -ber -ber -ber -ber lah nantilah modal-modal lah, modal-modal tipis juga kalau nggak nekat yang nggak bisa dapat profit banyak ingat yang nekat boleh yang penting asal selalu cek rtp gamenya dan jangan lupa bermainnya cuma di isian dan slot dong untuk linknya ada di pin komen kita coba naik naiknya 3 hari 2400 double jeng masih aktif ya seluruh jangan lupa kita coba 30 klik semoga ada skater-skater isi daging us kasihlah us yang terbaik buduh langsung dikasihkan seluruh makanya selalu cek RTP gamenya oh, semoga si us kasih yang isi-isi dong us aduh biru konek mau kasih dong ungu satu lagi us satu lagi ungu kasih hijau pecah kuning kasih us merah boleh anjir enggak Tambul udah empat siswa krisis masih banyak tanda-tanda akan JPK ini biru jadi dong us. biru jadi ungu jadi dong us. ungu atau hijau us. ungu jadi cincin jadi dong us. pasti cincin jadi kasih petir dong atau cincin mantap sayang merahnya kurang satu cuma lumayan 9000 kali udah udah seratus ribu saja ini krispin ya guys inget kita enggak lagi pola bui-buii ini cuma mencari krispin krispin gacor dengan RTP yang lumayan tadi di 88% Hanya langsung cek aja selalu cek RTP sebelum bermain game biar kalian tambah gacor videonya pecah mau oh, biru dulu baru hijau biasanya sih biru atas gelas kasih petir anjir anjir turun dong hijaunya dong hijaunya dong enggak mau 4.000 kali 16 lumayanlah 67.000 semoga semoga ada isi udah 200.000 masih 17 speed spin lagi us anjir birunya konekin dong anjir kalau biru konek tunggu konek aku Ijo ikut co. tuh woi us kurang satu doang itu hijau anu birunya usbacan lima filsmin lagi, sama garanya mantap matap anjir nggak konek. Ayo, aduh kurang satu gelasnya, aduh makota nanya nanya biru eh hijaunya kok cincinnya jadi biru atau hijaunya jadi ungunya jadi indong atau kasih petir lagi, aduh nggak mau, cuma lumayan 7000 kali dua 200-an cuk lumayan WDWD -WD nih eh, tadi kerja bawa modal 90.000 kayaknya naik 500-an sih kayaknya ya betul 500.000 nah udah cukup sih sebenarnya kalau saya biasa main kalau modal-modal VSC kayak gini profit udah lima kali modal itu udah lebih dari cukup mau cari berapa lagi seluruh ya ada cuma disetup lagi makanya kita kelarin spin ini langsung atau kabur saja semoga ada tambahan-tambahan mantap lagi ya us kasih us hijaunya turunin us aduh kurang satu hijaunya ayus biru aduh nanggung-nanggung sekali birunya konekin kuning turun satu lagi dong turun satu lagi ungu atau hijau turun dong aduh hijaunya kurang satu pemirsa ayus kasih yang mantap tunggu aduh hijau ya jadi 7000 lumayan juga pecahannya tuh 6000 oh ya di bed 2400 ya lupa lupa lupa lupa surku ingat di bed 1200 Aduh lumayan berbar juga kita mainnya tadi bawa modal sekitar 90 naik 500-an udah cukup semoga so, semoga ada tambahan lagi kalaupun enggak ada kita stop saja pak untuk pada hari ini ayo satu lagi dong Gus, satu lagi dong Gus, satu lagi nggak mau harusnya atas gelas itu malah dikasih hijau kampret. oke okay, selalu ingatkan jangan jadikan game ini sebagai mata pencarian jadikan hanya sebagai hiburan semata jika ingin bermain-permainlah dengan uang dingin jangan uang panas apalagi uang dapur itu bisa bikin tambah pusing jika kalah jika ingin bermain selalu cek RTW gamenya biar kalian bermain dengan santai atau lebih enak lah. Saya Otong Sipin, selalu mengingatkan jangan lupa like, comment, subscribe, dan bye-bye.